jauh. Ya. Nah, dulu. Kelangkiri semua berdiri. kemana? berjalan. bisa ya, sama. Siap. Hey, tangan ini semua, kanan kanannya, kanan aja, Tangan, nanti gini kita, lalu kemana? Belajar, belajar, ya aja begini ya, susah itu, lurus, lurus, ah kayak gini ya, eh semua, kayak gini, Indah juga, Hujan putri itu, ya, ini Oh, oh, berenang apa? ini, ini nah, bahagian, ya? tapi ya. ini, kayak gini nah, nanti kalau apa bilang hitam, yang hitam mukul, yang hijau hijau yang hijau, nah, yang hijau nah, yang hijau. ini oh. apa? hijau. Nah, mau hijau. Iji. Iji. Iji. Iji. Iji yang hitam-an hitam, mana hitam? Nah, kita coba satu kali nah, coba, coba, coba, coba yang hitam, mukul ya. nah, sekarang si bilang misalnya hitam, Kalau mukul. yang hijau, kalau yang hijau, kalian pukul. hitam, ya? Hitam. Nah, nah, enakkan. Enakkan, ya dengar dengar ah satu dua tunggu tunggu di coba di, di tengah seajar si si ini kamu tidak bel itu namanya di jauh aku Ya. biar sejajar itu. Kalian saya mau di sini, sini. laki-laki sebelah sini ya, yang berkuat sebelah sini. Ya.